Berdasarkan gambar besar itulah saya mau membuat tweet yang poinnya Bapak yaitu SBY sudah bilang lockdown Anak yaitu AHY juga sudah teriak lockdown Karena kurang didengar dan tidak berhasil Maka cucu pun menulis lockdown Bahkan kalau ada cicit, cicitnya pun mendadak jago bicara lockdown Sejarah akan mencatat Denis Siriger sebagai penenggelam Demokrat. Buntut dari cuitan Denis Siriger yang mengomentari tulisan Almira, Tunggadewi Yudoyono, anak sulung Agus Harimurti Yudhoyono, hari ini Demokrat akan melaporkan Denis Siriger yang dianggap mengolok-olok anak kecil ke barik skrin Polri. Buntut dari cuitan Demi Sirigar yang mengomentari tulisan Alamira, Tunggadewi Yudhoyono, anak sulung Agus Harimurti Yudhoyono. Hari ini, Demokrat akan melaporkan Demi Sirigar yang dianggap mengolok-olok anak kecil ke baris krim Polri. Inilah salah satu cerita lucu di negeri ini yang mungkin bisa menjadi hiburan rakyat di tengah-tengah pandemi Corona. Anak SD kelas 6 yang menurut sang ibu Anissa Pohan mendapat tugas sekolah untuk menyoroti presiden sehubungan dengan wabah COVID-19. Apakah mungkin sekolah walaupun sekolah internasional memberikan tugas seperti itu kepada anak SD kelas 6? Kalau benar, maka menurut penulis gurunya gendeng. Ataukah alasan tersebut hanya dibuat oleh Anissa Pohan sebagai alibi atas kritikan banyak orang? Tidak hanya Denny Siregar tetapi beberapa sahabat penulis Sewart pun sudah menulis tentang hal tersebut. Yang paling utama adalah kalau benar tugas sekolah mengapa harus dipiralkan? Apakah juga tugas sekolah untuk memperalkan? Kalau ternyata hanya alibi Anissa Pohan Artinya, istri ketum Partai Demokrat ini menibul. Penulis memang tidak mempunyai anak yang bersekolah SD di sekolah internasional, sehingga tidak tahu persis bagaimana pendidikan SD di sekolah internasional. Beberapa penulis sewa yang kebetulan anaknya bersekolah di SD pada sekolah internasional telah memaparkan kejanggalan dari alasan Ansa Kohan. Ada satu teman penulis yang berpengalaman sebagai guru bahasa Inggris selama 15 tahun mengatakan bahwa bahasa Inggris yang ditulis Almira terlalu bagus untuk level anak SD sebuah sekolah internasional. Belum lagi bahasa soal orang tua yang mempunyai penyakit berat juga disertakan dalam tulisannya. Penulis tidak ingin membahas Almira dan tulisannya lebih jauh. Penulis justru ingin menyoroti sikap dari AHY dan elit demokrat lainnya yang ikut menanggapi tweet dari Denny Siregar. Mas agoes Anda ternyata belum layak untuk jadi seorang pemimpin. Anda yang membawa anak Anda kerana politik dan ditanggapi secara wajar oleh Denny Siregar. Tapi respon Anda justru kontraproduktif. Sementara elit di sekitar Anda adalah orang-orang yang hanya ingin dipandang baik dengan membela Anda tanpa melihat masalah yang akan timbul karenanya. Tidak ada satupun dari elit tersebut yang memberikan masukan berharga kepada Anda untuk membuat masalah ini menjadi membesar dan serius yang malah akan membuat Partai Demokrat terperosok ke dalam gol. Adalah sangat manusiawi kalau orang tua membela anaknya. Tapi ini terjadi karena kesalahan anda selak orang tua yang selalu menggunakan tugas anak anda sebagai manifestasi ambisi anda. Kalau dikatakan Denis Siregar membuli Almira, seperti ini anda harus belajar bahasa Indonesia lagi dengan baik dan benar. Tidak ada satupun kata yang diucapkan Bung Denis Siregar yang menunjukkan bulian. Kecuali kalau Anda dan istri merasa menjadi sosok yang paling benar dan orang lain yang tidak sepikiran dengan keluarga Anda adalah salah dan perlu dihukum. Penulis jadi membayangkan kalau Anda menjadi seorang pemimpin, enggak perlu presiden lah, ketua RT saja. Kalau merasa paling benar, akan menjadi masalah besar bagi warganya. Secara pribadi, penulis akan senang seandai kasus ini dibawah kerana hukum. Kami jadi tontonan lucu bagi masyarakat Indonesia. Juga akan menjadi sinyal bahwa keruntuhan Partai Demokrat akan semakin dekat. Dan yang paling konyol adalah para elit demokrat sendiri yang membuat Denis Reger sukses merontokkan Partai Demokrat. Partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun di Indonesia. Hari ini diberitakan bahwa niat pelapor dibatalkan dan Demokrat memberikan waktu tiga kali 24 jam untuk Deni Siregar minta maaf. Denis Siregar pun sudah menjawab tidak akan minta maaf karena tidak merasa bersalah. Sikap yang menurut penulis sangatlah tepat. Penulis jadi meraba-raba apakah ini strategi dari Demokrat untuk menjadi pembicaraan masyarakat dan menaikkan citranya yang semakin melorot. Seperti juga kebiasaan sang mantan yang suka main victim. Kok nggak bisa belajar bikin strategi baru ya? Masa sudah hampir 20 tahun strateginya masih sama seperti dulu. Mari kita lihat saja apakah benar setelah 3 kali 24 jam Demokrat akan melaporkan Denny Siregar. Menurut penulis enggak walaupun penulis sangat berharap ini dapat maju ke meja hijau. Bagaimana menurut sahabat semua? Salam Sewol. Rudy S Widodo.